Punten komandor. Punten ini Punten Punten ini mah loh, kerja kayak gini terus bentar-bentar minum bentar-bentar makan itu bawaan siapa itu baru itu itu yang oh. baju biru bawaan siapa monakanya tukang kan? Kamu kalau kerja yang manis jangan apa-apa gitu bro. Gue saya bayar-bayar begini. Enggak digaji dan ngomong. Ini bayar di DM, enggak beres-beres. Ah, song.